Hakikatnya berbeza Hilang kejujuran Sering kau ucapkan Sewaktu dulu hidup tak sehaluan jalan akhirnya adalah perpisahan yang akan dapat memberi suatu kesan yang mendalam Di dalam ketiadaanku Hilanglah dosa melingkari Diri dan hatimu yang sebati Dengan apa sudah kau lalui Sementara ada ruang waktu Aku bersama doa yang tak henti Agar kau sedar dari mimpi Yang tiada. Yang tak mungkin aku lupakan, walau di mana kau berada. Yang tak mungkin aku lupakan, di mana kau berada. Serupa Hakikatnya Berbeza Hilang kejujuran Sering kau ucapkan Sewaktu dulu